Yang Allah Ta'ala panggil mereka itu Panggil orang-orang syirik Orang banyak dosa Orang yang banyak diakal kepada Allah Waalaikumsalam A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim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 AYAT 74 DAN 75 SURAH al qasas KALI YANG KETIGA ALLAH TA'ALA PANGGIL wayau YAUMA dalam suratul qasas Yawmayunadihim yaitunya hari yang Allah Ta'ala panggil mereka itu Panggil Orang-orang syirik Orang banyak dosa Orang yang banyak diakur kepada Allah Dan ingatlah pada hari kiamat Allah akan menyeru mereka Lalu bertanya Allah lebih tahu tapi tanya lagi untuk nak berjadi orang itu sendiri jawab dengan mulut mereka mana Dios kutu sekutuku yang kamu anggap mereka menjadi Tuhan dan dapat memberikan pertolongan ni soalan ni tak ada enuk kepada jawab apa Allah Ta'ala lebih tahu dan lebih ada laktaan dalam buk malaikat. utamonyo, Buat-buat syirik. Ada semua, tu semua ni. Banyak kata yang mereka itu duk buat atas muka dunia. Allah tanya, sekutu -sekutu? Maknanya, kau tanya, Di mana sekutu-sekutu? Maknanya, di mana kau benar-benar Hakmu dah semua, Dah percaya, Dah puja, Selain daripada aku. Mari ayat 75. Ayat 75. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا Dan pada hari itu, kami keluarkan dari tiap-tiap umat seorang saksi. Seorang saksi di sini iaitu Rasul. Pendapat Mujahid iaitu Rasul. Jadi Rasul ini, pakak Manger jadi saksi dihadapi Allah wayak katanya Ya Allah aku sudah sapa dah ajarimu kepada kaum aku dan kepada umat aku yakni rasul mereka sendiri yang menjadi saksi tentang apa yang mereka lakukan semasa mereka di dunia Ini saksi yang jelas. rasul-rasul diri dihadapi Allah ta'ala dan Yunyan katanya Dia sudah pun Sapa Nasihat Royak Segala yang menjadi Ajari Allah kepada kaum dan umat Lalu kami katakan kepada golongi yang kafir Ini Allah Ciceng, royak kepada Orang-orang kafir pada hari itu Dah rosul jadi Jadi saksi siap dah Maka orang kafir Maka orang kafir hodok boko pada takut gerung sebab yakinlah katanya mereka tetap akan pergi ke Niako. Allah pun rayak. Rayak kepada orang kafir, bawalah keterangan dan bukti kebenaran kamu. Maka pada saat itu mengetahuilah mereka bahawa kebenaran hak ketuhanan itu tertentu bagi Allah. Baru jelah Ha Allah Taala semasa di dunia tak kenal, tak si ibadat, tak si rokok, tak si sujud, tak si masuk Islam. Tapi apabila sapa di akhirat, semua pakak mengaku dan pakak tahu katanya Allah lah Tuhe yang sebenar. Pak tu beno duduk syirik belong pada ni di atas muka dunia dek cayu gotub cayu gani. Semuanya complom lah kau. Itulah orang kafir Nyanyi orang-orang kafe, Allah tak ada arah Tapi Walaupun kita berasa sekaligus katanya nak pergi masuk Islam Tapi bukan arti semua orang yang kita royak Islam tu dia masuk Islam Walaupun orang tu kita tak ada seru, tak ada royak kepada dia Ha Islam satu persatu boleh jadi dia ngaji dia retihat islam melalui dia baca dia duduk tengok orang islam dua gata dua gata ni tapi benda ni adalah hidayah tu hai buka pitu hati siapa dia tu hai buka maka dia nampak lah islam tapi walaupun Allah merti bijak setara mana tu hai katuk pitu hati maka duduk gelak gelap situlah. lah supalah juga kita orang islam Apabila Hasan walaupun tahu berlaku ikut tanya reti berlaku tapi dah Allah Taala katuk pintu hati balik mat, mata hati kita Allah hak ya? walaupun annuk orang Islam bakar Islam sekali pun tapi hidup hidup tak penuh inilah yang kita duk usaha dah Kaca, usaha, mengaji, baca, dengar, ama berime. Saya duduk tengok dalam kera'ah tak? Al-lazina amanu wa'amilu salihat. Tuhera ya' sumur lima puluh kali. Illa al-lazina amanu wa'amilu salihat. Lima puluh kali. Ada sekali yang ada di dalam kera'ah. -kera illa sabaru wa 'amilus ada sekali. Patu tu panggil ya ayyuhalladzina amanu dalam ay quran adanya 89 kali. Tapi Allah Ta'ala panggil ya ayyuhalkafirun. Dalam al ay, qul ya So, lepas tu yang kedua, ya, ayuh, halazi nakal, faru lah tak hantar dua tu yang ada dalam Quran. Lepas tu, Ha hal orang kafir ni tuhe tak ada panggil. Hei orang okay, kafe tak ada panggil, tapi goyak perihal pok-pok dia ni banyak tuhe goyak okay, dia dalam Quran sebab ke apa tu Sebab nak beri amarah kepada mereka dan Tuan Orang-orang Islam jangan duduk perangai Supaya dengar perangai orang kafe Kita semua tahu belakang orang-orang kafe ni Syirik dia tinggi Syirik dia tinggi Pertikam gotu gotu gotu gotu, gotu, gotu gotu gotu gotu yang puak dia buat Banyak kita pun jangan puar panjang ke kelok jangan masuk dekat dengan benar-benar hak -benar pasal syirik dok buat azimah dok percaya ke bomo hatu buat go tu buat ga ni tak ni walaupun sikit kita jangan wieda syirik sluma-sluma ataupun piah-piah pun jangan wieda insya-Allah orang apabila akidah dia betul benar cuci bersih maka orang tu mesti banyak boleh masuk di dalam syurga dengan izin Allah Taala musanya buku kita ni bukunya pasal syirik ani kalau siapa pandai boleh royak banyak lagi tu lo royak deh saya bila-bila de, yang pertama sekali syirik fasik munafik kafir patu hot lain-lain lagi tias sedihlah gapo yang dikatakan dosa-dosa besa dan sebab boleh orang tu kena masuk dalam neraka sebab tu patu ia mula mari duduk dalam otak hati cara hidup manusia hok pasang tak cuci hok tak hok pasal cema-cema karuk-karuk otak dia otak tak kena. hati dia cemar perbuak dia, dia buat pelakon, buat tu, buat ni, yang tak tak boleh. Itulah, pucur boleh manusia, kena masuk dengan aku, wala'nya, Azubillah. Tapi orang yang bersih, Allah Ta'ala jaga sungguh. Iaitunya, man asamahullah. Orang yang Allah Ta'ala jaga, pelihara, boleh. Itulah yang dikatakan, al-mukhlasun. Al-mukhlasun iaitunya, al Orang yang dijaga molek-molek Amal dia, akidah dia Akhlak dia, gapo gapa Semua tu jalan tu Iblis kecil depi Allah Illa ibadaka minhumul mukhlasun Kecuali Illa ibadaka minhumul mukhlasin Sila dah saya baca Illa ibadaka minhumul mukhlasin Aku nak tipu semua anak cucu ada kecuali hamba-hambamu yang terpelihara. Maknanya, Hakamu jaga sungguh, Ya Allah. Hak ni aku tak boleh, aku, aku tak boleh tipu. Lepas kita nak masuk lagu mana ni? Nak ujah di hidup kita-kita sendiri, Duk di dalam Al-Mukhlasin tu. Duk dalam golongi orang yang Allah Ta'ala jaga kita. Akidah, perbuatan, usaha, mikir dijo makan minum ha terjalah tu tak silap tipu ditipu oleh syaitan dan sebagainya akhir sekali maka pada saat itu mengetahuilah mereka bahawa kebenaran hak ketuhanan itu tertentu bagi Allah dan dengan itu hinal hida lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada adakan secara dusta dahulu wadalla anhum ma kanu yaftarun hila ada dakwa, ada rayak katanya kuaka tu, gotu boleh tolong ada duduk semua pentipeng dalam hidup orang-orang kafir hilang habis hatulah Allah Ta'ala mula hukum orang kafir kena masuk dengan aku Allah nah, kita minta jauh dengan Allah Ta'ala daripada api yang aku dengan sebab syirik dengan sebab tak betulnya akidah tak betul cara hidup insya-Allah orang yang Allah Taala jaga molek semua dalam hidup dia akan selamat dunia dan akhirat patutlah dua ayat iaitu 74 dan 75 patut ayat 76 ni dia masuk kisah korun insya-Allah esok kita masuk dalam seguguh yang Allah taala waya qurun yang mana dia kaya dia pun sepupu dengan nabi Musa alaihi salam insyaallah kita dengar besok Wassalamualaikum wa wa wasallam. warahmatullahi wabarakatuh